Harus ada yang terbuat Sebab mampu bayar gaji bulanan Teput jadi yang terbuang Itu pasti akan pasti Bukan ke Kebingungan, keresahan makin memuncak, keresahan, kebingungan makin memuncak, kebingungan, keresahan makin memuncak.